Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. wassalamu ala mursalin wa ala alihi ajmain. saya Muhammad Munawir Halim atas nama Duria Pondok Pesantren Kempek mengucapkan selamat hari lahir nah Dina Kempek yang keenam semoga lebih maju lebih sukses dan juga saya mengucapkan selamat di launchingnya website Nahdina Kempek semoga lebih maju dan lebih luas jangkauannya demikian ucapan selamat dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh